Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Nusantara SP SPD di Pusat Tamadrasah, dalam kemas dalam MTSN jurusan IPA Gelaran penilaian akhir semester ganjil Madrasah Tsanawiyah Negeri 7 Hulu Sungai Selatan tahun pelajaran 2022-2023 yang dilaksanakan secara tertulis dengan sistem tatap muka langsung berakhir dengan sukses dan lancar. Rabu 7 Desember 2022. Kepala MTSN 7 HSSG URSA GMPD mengatakan kegiatan pas ganji dilaksanakan sejak tanggal 28 November sampai dengan 10 Desember 2022 sesuai dengan keputusan dirgin pendis nomor 3001 tahun 2022 tentang klender pendidikan R.A. dan Madrasah tahun pelajaran 2022-2023 yang dirilis oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI yang dilakukan dengan sistem tetap muka langsung telah berjalan dengan lancar hingga pelaksanaan hari terakhir. Senada dengan hal itu, Ketua Panitia Pas Ganjil MTSN 7HSS Tahun Pelajaran 2022-2023 Haji Rahliasau KTS AG menuturkan pelaksanaan pas ganjil dilakukan secara tertulis dengan sistem tatap muka langsung dari awal sampai akhir terlaksana dengan baik. Dan penilaian akhir semester ganjil tahap kedua atau ujian tertulis dilakukan sejak tanggal 1 sampai dengan 7 Desember 2022 yang dimulai dari pukul 8 sampai dengan 9.30m untuk Sisi 1. Dan sisi duanya dari jam 10 sampai 11.30 minta terlaksana dengan baik Lebih lanjut, hajar Haji Rahliasaukati menambahkan secara keseluruhan pelaksanaan PAS Ganjil MTSN 7 Sungai Selatan Tahun Pelajaran 2022-2023 Baik ujian praktik maupun secara tertulis dengan sistem tetap muka langsung dapat diikuti oleh semua peserta didik Dari awal hingga akhir dengan baik dan sukses Alhamdulillah, gelaran penilaian air semester dan kali ini dapat diikuti oleh semua peserta didik dari awal hingga akhir dengan baik. Meski ada satu orang peserta didik yang tidak dapat datang ke madrasah sejak hari kedua pelaksanaan karena sakit. Jadi, ia harus mengikuti ujian susulan sesuai dengan jadwal yang kami berikan. Sampai jumpa ya,